saya Nah, kali cepeknya connect, pecahin lagi jadi ungu. Nah, cakep. Nah, meninggoi kode ya. 400 ribuan nih. Oke. Okay. Mantul, mantul. Hmm, kali cepek nggak tuh? Kali gocap boleh lepas guys ya. Kali cepeknya kita tangkep guys ya. Dapat di sini 531.000. Hai, hai, hai. Hello guys, jumpa lagi seperti biasa masih bersama saya. Kita bongkar lagi nih guys ya. Bocoran pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza. Di sini aku bermodal receh guys ya, 48.000 doang nih. Eh, uh, turun kita beli rokok. Jadi udah pengen deposit ya udah deh aja guys ya. Kita gaskan di sini yuk. Di awal-awal seperti biasa di sini spin manja dulu, spin manual pakai double bed guys ya. Pakai double bed di sini bakal aku spin manual sebanyak lima kali. Ya guys ya, lima kali. Nah, di sini kelar. Di sini aku langsung tambahin ke 30 putaran di sini guys ya. 30 putaran. Oke, okay, connect. Cakep. 30 putaran quick spin guys ya. 30 putaran quick spin di sini kita farming di betting 500 dulu ya pemanasan dulu ya. Betting 500 kita pemanasan dulu. 30 putaran ya. Semoga kita dikasih lah ya. Yang office gratisan lumayan sih betting gini jadinya kita sekitar bay itu 40.000 coy ya. 40.000 karena di sini dana kita cuman bawa 48.000 ini aturan kita beli rokok cuman aku depositkan ya guys ya. Masalah ya kita adu aja guys ya. <tuh> Kalau menang kan lumayan bisa lebih dari dapat satu bungkus ya guys ya. Oke cakep, 15 spin lagi di sini masih belum dapet saldo juga masih aman sih masih 40.000 masih dimakan 8.000. Enggak apa-apa ya, kita kalem-kalem di awal-awal nih ya. Di awal-awal kita santai dulu, kita lihat nih pecahan demi pecahannya. Gimana pola scatternya turun berapa biji Sekali atau dua Satu satu dua Oke yang kedua Nongol sekali Oke semongki Jadi biru gak mau Oke anggur Pisang jarang connect ya Lumayan tumben Pisang Nah baru dibilang co ya Pisang Langsung connect dia guys ya Dasar si pisang guys ya Langsung keluar aja guys ya Biasanya memang pisang kedua ya, karena dia yang paling kecil pecahannya guys ya, paling kecil nominal kalau pecah, pisang baru anggur, eh baru anggur terus ngomong ya lupa guys ya, oke di sini ya, kelar 30 quick spin, nah di sini aku tambahin ke 20 turbo spin, bettingan masih sama guys ya, double bet idup, double SS hidup juga ya, kita turbo spin ya, kita turbo spin sebanyak 20 putaran, moga jadi indikasi oke, okay. candy keduanya udah nongol dua kali sih tadi. Cuman mau mau nambah lagi dulu tiga kali. Pisang manggis skater satu juga masih belum ditambahin. Oke, okay, pisang. Enam <coughs> spin lagi guys ya. Enam spin lagi di sini cakep. Oke. Okay. Nah, uh scatter 3 udah nongol tapi nggak pecah coy ya. lalu sudah udah 3 tuh di nol ya. Cuman nggak mau pecah, gak ada yang pecah jadi nggak dapat ya. Kalau pecah masih kita bisa berharap satu turun lagi langsung ya. Oke, okay, di sini pecahannya sampai 1.800 lumayan scatter 2 pisang oke okay, apple oke okay, di sini keler ya 20 putaran turbo spin kagak juga mau di sini nah di sini aku coba ulangi lagi pola dari awal guys ya 5 30 20 guys ya 5 30 20-nya kita ulangi lagi ya 5 kali manual di awal <coughs> masih di bettingan yang sama masih di bettingan yang sama guys ya masih di bettingan yang sama Wah, wow, wow, ya. uh. Oke, okay, kita tarik lagi di sini 30. 30 putaran ya. 30 putaran. <tuh> Pokoknya kita ulang ya dari yang pola yang pertama tadi ya. 5 30 20 kita ulangi lagi sekali lagi coba lagi ya. Yang pertama kita ada dapat apa-apa, cuma dapat ah. Yang kedua kita dikasih guys ya. Dikasih di 30 putaran quick spin kita dikasih free spin pertama nih. Oke, okay, mantap guys ya. Setara bay 40.000 lumayan lah ya. Tanpa kita ngeluarin modal, kita dikasih free spin, mantap. Tapi di sini kita lihat belum ada yang connect, Cok ya. Kurang ajar nih. Dapat-dapat tapi gak ada yang connect. Nah, kali gocap gak connect PA. Hmm, 25 juga nggak connect. udah lemas, Cok ya. Lemas, Cok, lemas, lemas, lemas, lemas Mas. Per kalian gocapnya nggak kena 20 juga karena numpang lewat doang semua. Numpang lewat semua, Cok. Oke, ini boleh kan di biru? Nice, Candy biru semongki Di sini udah lumayan kali kaliannya 5488. Di total total 21 nice 33.000 guys ya. Lumayan saya personal di sini juga. Aduh, candy kurang satu coy ya? Nah, kali cepeknya connect, pecahin lagi jadi ungu. Nah, cakep. Nah, meninggoy kode ya. 400.000-an nih. Oke. Okay. Mantul, mantul. Hmm, kali cepek nggak tuh. Kali gocap boleh lepas guys ya. Kali cepeknya kita tangkep guys ya. Dapat di sini 531.000. Cakep sih. Cakep sih guys ya. Nah, kita dikasih profit, Cok. Dikasih JP, Cok. Modal kan. Bener kan dapat, Cok, ya. Lebih dari 2 bungkus malah nih, Cok, kita udah bisa beli, ya. Ha. Model 48.000 naik ke 590.000, ya. Mantap. Kita dapat cuan di sini, kita habisin dulu putarannya di sini. Sisa 20 putaran lagi, guys, ya. <coughs> Sisa 20 putaran lagi di sini. Aman lah, guys, ya. Aman-aman aman. aman, aman. <coughs> Oke. Okay. Kalau udah gini coy, ya main santai baiklah Kita kelarin dulu pola yang berikutnya ya. Kita akan kena bakalan ulangi lagi polanya. Di 30 putaran quick spin kita dapat uh, scatter dan hasilnya langsung JP ya. Kali cepetnya connect. Nanti nanti kelar ini kita bakalan tambahin 20 turbo spin ya. 20 turbo spin. <tuh> Dan juga seperti biasa, di sini aku bawa selalu ngingetin kalian ya, di sini cuma hiburan semata, cok, cuma hiburan semata, game doang, pelipur lara, bukan pelipur-lipur sih, lepas penat lah guys ya, penghibur semata guys ya, dan jangan dijadi mata pencarian, jadi di sini aku sarankan, kalau ingin bermain atau mau deposit, itu cukup pakai dana kenakalan guys ya, jangan sampai pakai dana kepribadi, ya kalau karena penakalan mah kita nggak mikirin cok, modal receh guys, kayak papura Ibu kayak gini, kalau ya kelar ya, kelar ya udah. Nah di sini kelar ya. Nah, di sini aku tambahin lagi ya. 20 turbo spin guys ya. Kita ulangi polanya ya. Kita ulangi lampu polanya, moga aja dapat di sini. <tuh> Oke, okay, di sini pokoknya dapat nggak dapat udah cuan sih kita guys 598.000 kita mainannya di bet 500 perak doang. Di sini langsung dikasih JP coy ya. Kali cepeknya connect, untung itu jadi ungu pecah guys ya. Kalau enggak nggak dapat 400.000 tuh cuy, ya. Sekali connect langsung 3.000 lebih. Jadi umum tadi ya, lumayan lebih dari lebih dari 8 biji ya. <tuh> dan seperti biasa juga di sini yang baru bergabung langsung aja dibantu bangsku dibantu like, comment, share -nya. jangan lupa di-subscribe, nyalakan juga notifikasi lonceng ya guys ya, biar gak ketinggalan Update dan terbaru untuk bermain di Surabaya di channel kita ini ya kesa. Oke, di sini kelar karena di sini mm udah, uh, udah kita ulang Di sini aku bakalan tambahin lagi lah ya, tambahin lagi di sini sekitaran ya 10 putaran ya, Cuman di bet game kecil ya di bettingan paling kecil 10 quick ya, guys, ya? 10 quick 10 quick buang-buang putaran di sini ya oke mantap <coughs> ini udah kita aktif fix wd eh, 590-an ya makasih banyak loh guys ya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir yang udah ngebantu support dengan cara like comment share nya thank you banget guys, ya semoga kalian profit juga menggunakan pola dari saya ini ya guys ya semoga cetak cocok juga ya hokinya. Oke, okay, di sini bakalan aku akhirin dulu, guys ya. Langsung WD aja, cabut, cok, malah segini jadi segini. Makasih banyak, guys ya. Salam seasonal dan bye bye. Thank you, guys ya.